baik Bapak Ibu, berikut ada informasi yang sangat eksklusif yaitu rumah di lokasi sangat premium di Pondok Indah tepatnya di Jalan Sekolah Utara Raya ya rumah berikut seluas 1.282 meter persegi dengan bangunan mungkin sekitar 900 meter persegi Ya halamannya sangat luas dan kalau kita masuk ke dalam ada kolam renangnya segala ya dan sangat lewatnya sangat menarik ya dan yang paling penting adalah lokasinya bapak ibu lokasinya ini yang eh, jarang sekali ada di lokasi premium ya di Pondok Indah oke dan bapak ibu untuk lebih detailnya bisa mengikuti ya virtual tour survei secara virtual 360 atau Bapak Ibu bisa juga melihat dari uh, video kita, video properti kita yang uh, nanti kita akan masuk ke dalam, jadi Bapak Ibu bisa melihat langsung bagaimana uh, layoutnya dan suasana di dalam rumah oke okay, baik, jika Bapak Ibu berminat Bapak Ibu bisa langsung menghubungi spesialis Agent Live, thank you